yang berkasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang sedang Anda alami. Ambe Clear merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk membantu meringankan gejala penyakit wasir. Ambe Clear terbuat dari ekstrak bahan alami dan telah memenuhi standar manajemen mutu Internasional ISO 9001. Ambe Clear juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 173301071 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Ambeklir memiliki beberapa komposisi sebagai berikut: daun ungu sebesar 1500 mg dan temu mangga sebesar 1000 mg.